Yang pegang handphone, handphonenya kalau di saku. Kalau ada anggota kelas yang masih memegang handphone, he, maka peserta lombanya haus. Ya, jadi anggota kelas, teman kelasnya tertipkan teman yang lain. Pastikan tidak ada yang... yang supporter ya, ya. sekali lagi saya mau tekankan jadi ada tiga uh, dewan juri yang akan melihat yang melakukan uh, gerakan melompat berarti itu tidak dihitung. entah kau duluan sampai di garis finish. Kalau mau menuju ke sana kamu gunakan cara melompat berarti kita tidak dihitung. Ya? Kalau mau cepat sampai ke sana berlari karena ini lomba lari karung. Ya, sudah siap Ya, ternyata ibu takutnya yang dokumentasi, ini punya kreativitas. Iya, punya nyali yang ya, kuat. Iya, Tepuk tangan kamu. Siap, satu, dua, tiga, empat, dua, Ya, yang sekarang sedikit lah, angkat tangannya. Yeah. tidak ada yang duduk semuanya berdiri karena alfred apanya yang berat ya sampai di garis finish itu talinya wajib untuk dipegang dan tidak untuk ditarik siapa yang merusak garis finish akan gugur. Dua yeah. Tiga Wow. <laughs>